Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Hapus data Shopee apa saja yang hilang Dan apakah beresiko untuk akun Shopee kita Nah simak penjelasannya sampai selesai Nah oke semuanya jadi beberapa hari ini banyak sekali yang bertanya Yaitu jika hapus data Shopee apa saja yang nanti yang akan hilang apalagi saat kemarin Shopee mengalami gangguan dan kita harus menghapus data dari aplikasi Shopee kita. Tentu saja di antara teman-teman semua masih ada yang ragu untuk menghapus datanya karena dikhawatirkan satu, payletternya hilang, kemudian pesanannya juga ikut hilang ataupun toko kita yang ada di Shopee bisa hilang. Nah, apakah semua itu akan terjadi atau tidak kalau misalkan kita menghapus data Shopee? Oke semuanya, sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menghapus data Shopee dan kita lihat apakah ada data penting kita yang ikut hilang dengan penghapusan data Shopee ini atau tidak untuk cara menghapus data aplikasi Shopee ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi lainnya yaitu dengan cara kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu kemudian di sini kita pilih manajemen aplikasi lalu pilih setelan aplikasi dan di sini kita cari aplikasi Shopee nya seperti ini Setelah itu, setelah kita buka aplikasi Shopee-nya, kemudian kita pilih penyimpanan dan cache. Dan di sini kita pilih hapus penyimpanan. Oke, seperti ini. Nah, data dari aplikasi Shopee sudah berhasil terhapus. Sekarang kita cek ke aplikasi Shopee-nya, jadi akan terjadi seperti apa. Nah, oke teman-teman, jadi dapat kita simpulkan di sini, dengan kita menghapus data dari aplikasi Shopee, Efeknya itu akan membuat aplikasi ini menjadi seperti aplikasi yang baru saja kita install teman-teman. Jadi di sini kita harus memulai ini terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Dan di sini juga kalau misalkan kita sudah login sebelumnya, di sini akan logout secara otomatis. Jadi seperti ini kita harus login ulang nah makanya penting sekali saat kita ingin menghapus data aplikasi Shopee yaitu kita harus memiliki akses terlebih dahulu ke akun kita sebelumnya karena ini kita akan logout secara otomatis dari aplikasi kita dan kita harus login ulang nah kalau misalkan kita tidak memiliki akses login ke akun yang lama tentunya itu sangat beresiko apalagi kalau misalkan di akun kita itu ada free letter kemudian ada toko yang kita kelola juga nah itu akan ikut hilang teman-teman jadi intinya kita harus memiliki akses login ke aplikasi kita supaya datanya tidak hilang contoh saya login dulu seperti ini Nah, setelah login ini, jadi tidak ada data yang hilang. Teman-teman, baik itu data dari saldo ShopeePay, kemudian koin Shopee, ataupun yang lainnya. Hanya saja, ada yang hilang, yaitu dari histori penelusuran kita. Selebihnya, tidak akan ada yang hilang. Jadi, aman-aman saja. Yang penting, kita tahu akunnya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan atau ingin request video yang lainnya, silahkan boleh ketikkan saja di kolom komentar. Dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.